Hai hey, selamat pagi anak-anak Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Ya Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya Selama masa pandemi COVID-19 ini Oke kita mulai saja Hari ini kita akan mempelajari Tema pertama atau tema satu Ya di kelas 6 ini Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita Ya dan sudah masuk ke dalam subtema kedua pembelajaran satu. Subtema kedua yaitu hewan sahabatku. Ya, pada subtema kedua ini hewan sahabatku di pembelajaran satu kita akan mempelajari IPA mengenai perkembangbiakan hewan, IPS kegiatan ekonomi negara ASEAN dan Bahasa Indonesia menemukan ide dari teks yang didengarkan ya idenya ide, ide pokok ini ya nanti akan Pak guru bacakan teksnya Oke okay. selanjutnya mohon maaf ada suara bising ya selanjutnya IPA perkembangbiakan hewan hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara sangatlah beragam setiap negara memiliki hewan khas masing-masing Misalnya, Indonesia mempunyai hewan khas yaitu badak bercula satu dan komodo. Malaysia mempunyai hewan khas yaitu harimau malaya. Singapura mempunyai hewan khas yaitu kadal air. Brunei Darussalam memiliki hewan khas yaitu bekantan. Dan Thailand memiliki hewan khas yaitu gajah Asia. Ya berikut ada gambarnya ya. Gambarnya ada di sebelah kanan, ya. Oke. Selanjutnya, ya setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tersebut, coba kalian buat berdasarkan gambar tadi kelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya pada diagram venn seperti di samping, ya. Perhatikan di sana ya, diagramnya oke. Selanjutnya, apakah alasan kalian mengelompokkan hewan-hewan tersebut? Coba kalian jelaskan ya. Kamu jelaskan menggunakan bahasa kamu sendiri ya, kirimkan jawaban kamu menggunakan WA japri ya. Oke, lanjut lagi. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak dengan berkembang biak hewan dapat melestarikan jenisnya bagaimanakah cara hewan berkembang biak oke perhatikan baik-baik ya perkembangbiakan hewan hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi tiga yang pertama bertelur artinya ovipar melahirkan artinya vivipar, dan yang terakhir ovovivipar atau bertelur dan melahirkan ya kita bahas yang bertelur dulu ya, bertelur ovipar perkembang biakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar ya ini termasuk perkembang biakan e, generatif ya secara kawin ovipar berasal dari kata ovum atau telur Ya, sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan hewan jantan. Oke. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh atau eksternal. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ya, kamu bisa perhatikan di buku itu ya. Eh, kamu bisa buka lagi halaman 93 yang sudah Pak Guru share dan 94 ya. Di situ ada unggas. Unggas itu bangsa burung ya. Bangsa burung itu seperti ayam, burung, itik, bebek itu unggas ya. Kemudian ada halaman 54-nya ada ikan dan katak. Bisa kamu baca kembali ya mengenai hal itu. Nah, sekarang bagian kedua. Kita lanjut lagi ya. Vipar melahirkan pada hewan yang melahirkan sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Ya, jadi sel telurnya dibuahi dalam oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio ya ini atau bakal anak ya. Uh, kalau manusia itu janin ya Tapi ini hewan Embrio akan berada di dalam tubuh induknya Sampai waktunya dilahirkan Ya Si embrio ini akan berada di dalam tubuh induknya Sampai saatnya dia lahir Ya Hewan yang melahirkan memiliki rahim atau uterus Yaitu tempat untuk berkembangnya embrio. Embrio itu sel telur yang telah dibuahi Ya Lama-kelamaan dia akan membesar, membentuk uh, si hewan itu ya, misalkan kalau hewan kelinci ya. Nanti nya akan lama-lama, lama kelamaan akan membentuk kelinci, uh, embrio tikus, lama-kelamaan akan membentuk tikus ya. Embrio di dalam uterus mendapat makanan melalui placenta yang berhubungan dengan tubuh induknya, ya. Embrio tadi mendapat makanan melalui placenta, apa itu placenta? coba kamu cek lagi di Google ya tidak apa-apa menambah wawasan kita bisa melihat Google selama PJJ ini ya Jadi tidak hanya melalui buku jendela ilmu atau jendela pendidikan bisa kamu lihat di Google ya placenta ya Ingat placenta itu adalah apa ya silahkan dicari nanti kirimkan jawabannya ke Japri WA Pak Guru Oke lanjut lagi hewan yang berkembang biak secara melahirkan itu disebut vivipar ya, contoh hewan ini adalah sapi, kucing, kambing singa, harimau ya, lumba-lumba Pak, lumba-lumba kok melahirkan pak? iya, lumba-lumba adalah mamalia dan juga ikan paus ada dua ya, di laut lumba-lumba dan ikan paus juga melahirkan Ya, melahirkan kalau bahasa Ininya uh, beranak ya, tetapi kita gunakan bahasa yang lalu saja yaitu melahirkan. Oke, okay. contohnya itu ada di buku ya. Uh, uh, selanjutnya kita bertelur melahirkan. Bertelur melahirkan disebut juga ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang dapat bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan demikian disebut dengan ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Ya, setelah dibuai oleh sperma, telur berkembang di dalam tubuh induknya. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan anaknya akan keluar dari tubuh induknya jadi melahirkannya langsung berupa anak tanpa harus mengeluarkan dulu telurnya ya tetapi di dalamnya sudah bertelur dulu dia ya contohnya hewan ovovivipar adalah kadal, ikan pari dan beberapa jenis ular kalian sudah tahu ikan gupi atau gapi atau ikan cere yang ada di god itu juga berkembang biak dengan cara ovovivipar ya di dalam eh, rahim induknya dia bertelur. Nah, telur itu menetas di dalam rahim induknya. Kemudian melahirkan langsung jadi anak ikan Kupi atau cere ya. Cerek itu yang biasa ada di got-got itu ya, di selokan-selokan ya. Individu yang baru menetas tidak disusui induknya. Ya, tidak seperti hewan mamalia. Setelah menetas, dia disusui oleh induknya kecuali ikan ya. Ikan eh, ikan Lumba-lumba dan ikan paus Dia tidak menyusui anaknya Tetapi mengajari mereka Anaknya untuk e, bertahan hidup Dengan cara mencari makan di laut ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini Semoga kita semua terbebas dari COVID-19 Oke tetap semangat ya Jangan lupa subscribe Like, share, and comment Oke, thank you